angin ini memiliki double tabung ya sahabat bedala jadi untuk uji powernya pun juga semakin kuat dibandingkan dengan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 Air rifle, oke yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu, nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya itu terdapat 9 ulir ya sahabat bediler, kemudian untuk tabungnya ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm yang memiliki double tabung ya sahabat bediler, jadi untuk uji powernya juga semakin kuat nah kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magasin magazine dan manometer jadi manometernya terletak di ujung tabungnya Nah, manometer ini juga sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan kemudian untuk magazinnya ini berisi 14 ya sahabat bediler jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot lagi mengisi mimis secara satu persatu kemudian untuk popor senapan angin ini terbuat dari kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut kuat dan juga kokoh nah untuk varian popornya yaitu berwarna klasik coklat ya sahabat bediler kemudian di belakang popornya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan sahabat bediler saat sedang berburu ya sahabat bediler dan juga senapanang ini sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidikan manual yang terletak di bagian Ujung laras dan di bagian e, belakang senapan angin ya sahabat bediler Jadi visin ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler Dengan tingkat keakuratan hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter Dan untuk Grendel senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan Jadi semakin banyak tarikan Grendelnya maka semakin besar pula hasil tembakan yang dikeluarkan ya sahabat bediler Nah ini bisa mencapai 5 kali tarikan Grendel ya sahabat pediler Dan oke okay, langsung saja kita akan lanjut untuk uji akurasi dari Senapan Angin PCP Fusion Double Tabung 2560 Nah jadi uh, nanti untuk uji akurasinya akan langsung diuji oleh teman saya Yang sudah berada di area order dan seperti apa hasilnya Oke okay, yuk langsung saja kita simak video berikut ini Oke okay, sahabat pediler kita sudah berada di area ordernya untuk kita sudah kerasi dari senapan PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat plus manometer ya coba dealer oke kali ini saya akan mencobanya dengan satu kali tembakan dan di sini saya memakai mimis super doom ini, yang berukuran 4,5 mm ya coba dealer oke langsung saja kita coba oke yang pertama kita tarik grendelnya kita buka nisnya sini oke okay. kalau kita dorong kita kunci oke okay, kita bidik oke okay. satu dua tiga Nah seperti itu ya Sobat Dealer untuk tes uji akurasi dari senapan PCP Bushang 2560 Double Tabung klasik coklat. Mas main ya Sobat Dealer. Oke kita langsung saja lanjut ke video indoornya. Nah jadi itu tadi ya sahabat bedil untuk uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat magazine plus manometer. Nah jadi untuk uji akurasinya luar biasa mantap ya sahabat bedirat dengan jarak akurat 40 sampai dengan 80 meter. Nah kemudian... Untuk full set dari senapan angin ini akan saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan yaitu ada laser scope warna merah. Jadi laser scope ini sangat membantu sahabat bediler dalam me, dalam berburu di waktu malam hari ya sahabat pembidil dengan jarak jangkauan 80 sampai dengan 100 meter. Kemudian untuk aksesoris yang kedua yaitu ada peredam basnel HW100. Nah, jadi peredam ini sangat membantu meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 85% mode senyap. Dan peredam ini juga sangat cocok digunakan untuk berbagai jenis senapan angin, mulai dari gejluk, sap, dan juga PCP ya, sahabat bediler. Nah, kemudian untuk aksesoris tambahan yang ketiga ada mimis samyang. Nah, mimisam yang ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar. Jadi, sekali tembakan pun juga langsung mematikan, ya sahabatku dealer. Nah, kemudian untuk aksesoris yang keempat, yaitu ada teleskop predator. Dengan ukuran 39x40 Nah jadi teleskop ini Sangat membantu Membidik sasaran dengan jarak jauh Hingga mencapai 40 Sampai dengan 50 meter Ya sahabat bediler Nah yang terakhir Ada magazin Magazin ini berisi 14 ya sahabat bediler Jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot lagi Mengisi mimis secara Satu per satu Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2.350.000 rupiah Sahabat budiler sudah mendapatkan senapan angin PJP Fusion Double Tabung Yang pastinya untuk uji powernya semakin kuat dan semakin besar ya sahabat bediler Nah dengan harga segitu sahabat budiler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandang, nah tali sandangnya uh, terdapat tulisan fusion ya sahabat bedire, jadi tali sandang ini sangat membantu sahabat bedire dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu, kemudian bonus yang kedua ada peredam standar, nah peredam standar ini uh, sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin lalu ada bonus spare part kemudian ada bonus mimis tester jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester nah apabila dirasa kurang dengan jumlahnya sahabat beder bisa langsung order mimis di Admin Jaya rifle nah yang terakhir Eh, sahabat beda juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi eh, senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat beda karena sudah mendapatkan eh, surat izin secara sah Oke sahabat bediler dari harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan harga secara full setnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Dan semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bediler dalam mencari senapan angin yang terbaik. Dan tentunya untuk uji powernya pun uh, tidak kalah dengan jenis senapan angin yang lainnya ya sahabat bediler. Oke.